Aku Abdul. Hai, aku Budi. Yuk kita, kita berpetualang bersama. Puasa Sawal seperti puasa setahun penuh. du Alhamdulillah, senangnya aku bisa puasa Ramadan sebulan penuh. Aku memang hebat, Budi. Kitulah. Hah, hah, hah ye Budi! Tumben pancaran wajahmu sumringah banget. Kamu habis dapat durian runtuh, ya? Apa salah runtuh? Jangan-jangan amplop lebaran kamu banyak, ya, dan kamu jadi jutawan baru. Apaan sih kamu, tuh? Alhamdulillah, amplop lebaranku tahun ini kosong. Hehehe, hehehe. Ah, Kalau gitu, ya, kita sama, Bud tapi tuh men kamu nggak punya uang tapi kelihatan seneng banget aku merasa bangga tuh bisa puasa Ramadan 30 hari makanya wajahku semeringah, serah cerah ceria dan glowing sepanjang masa wah, wah, wah. wah mantap itu bud tapi kamu ingin puasa kamu kemarin tambah mantep ndak tambah mantep bagaimana caranya dul Kan selewat romadonya emang kita bayar jumlah harinya Ya enggak lah harinya tetap dan bulannya udah berganti Sawal juga tetep Tapi ada sebuah amalan tambahan yang kita kerjakan Nanti amal kita dihitung penuh seperti puasa setahun penuh Wow aku tertarik ini tapi ini beneran gedul! Beneran lah Bud, masa kamu nggak percaya sama aku? Nih, aku bacakan hadisnya. Dari Abu Ayub al Ansori radhiyallahu anhu, Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa yang melakukan puasa Ramadan lantas ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat muslim Itu kita bisa mulainya kapan itu dulu? Setelah berhari raya Idul Fitri Tanggal 2 sawal sampai akhir sawal Harus urut atau boleh bebas tuh harinya? Lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri Namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal. Jadi intinya boleh urut atau boleh selang-seling bud Kata, kata caranya atau keterangannya taban atau ketul? Ada dong. Yuk kita simak penjelasannya. Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin rahimahullah berkata. Para fukoha berkata bahwa yang lebih utama enam hari di atas dilakukan setelah idul fitri satu syawal secara langsung. Ini menunjukkan bersegara dalam melakukan kebaikan. Puasa ini lebih utama dilakukan secara berurutan, namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Syekh Ibnu Usaimin juga berkata, "Lebih utama, puasa Syawal dilakukan secara berurutan karena itulah yang umumnya lebih mudah. Itu pun tanda berlomba-lomba dalam hal yang diperintahkan." Sama seperti penjelasan sebelumnya Kemudian Usahakan untuk menunaikan Khodo puasa terlebih dahulu Agar mendapatkan ganjaran puasa syawal Atau puasa setahun penuh Ibnu Rajab al Alhambali rohimahullah berkata Siapa yang mempunyai Kewajiban khodo puasa Ramadan, Hendaklah ia Memulai puasa khodonya Di bulan syawal Hal itu akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi gugur Bahkan puasa khodoh itu lebih utama dari puasa 6 hari syawal Oke, I know, I know, I know Banyak banget ya keutamaannya puasa syawal Puasa syawal seperti puasa setahun penuh Ah, ah, aku mau, ah Kamu udah puasa syawal belum dulu? Aku belum mulai But. Nah, kamu mau coba, ke Dul Yuk kita coba bareng-bareng, Bud Siapa tahu kalau dikerjakan berbarengan jadi enak karena ada temennya Kalau aku puasa sendiri kan bisa ngiler Lihat kamu makan cilok sama es krim Nanti imanku goyah dan rapuh Hehehe Hihihi, hi, hi. bener juga ya, Dul Kalau barengan dalam beribadah jadi merasa tambah asyik Oke, insya Allah besok kita coba ya Insya Allah belum selesai Adik-adik yang dirahmati Allah Bagaimana cerita Abdul dan Budi tadi? Apakah adik-adik juga mau mencoba untuk puasa syawal di tahun ini? Semoga Allah mudahkan ibadah kita Dan mengkaruniakan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat Semangat istiqomah ya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyaksikan kisah Abdul dan Budi Jangan lupa selalu menjadi anak yang baik dimanapun kalian berada Tolong di like, share ke teman-teman kalian dan wajib subscribe